Menurut Mama IPA ini kan berarti ketidaksiapan dari eh, kabak keuangan maupun kabak hukum selaku pembuat regulasi untuk pembayaran gaji 13 ini. Nah, ini yang perlu torang minta apa, perhatian lebih serius dari kedua pejabat yang berkompeten di dalam hal pembayaran gaji 13 ini. Tapi salam bakudapa di konten cerita PNS Teman-teman PNS Saat ini orang semua setahu Bahwa orang PNS TNI Polri dan pensiunan PNS TNI Polri Mendapat bantuan dari pemerintah pusat lewat gaji 13 Ini seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya Sebelumnya 2020 ini juga 2019 18 dan beberapa tahun ke belakang itu PNS TNI Polri dan pensiunan PNS TNI Polri itu Orang mendapat e, gaji 13 seperti lasimnya Dan di 2020 ini pun walaupun dalam suasana COVID Pemerintah betul-betul memperhatikan kondisi e, masyarakat Indonesia Termasuk di dalamnya PNS dan TNI Polri, pensiunan TNI Polri dan PNS, sehingga pemerintah, walaupun dalam keadaan kesulitan saat ini karena adanya wabah COVID yang begitu meluas dan berdampak menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat bangsa di berbagai negara ini, maka... Kesempatan kali ini pun pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi ekonomi yang melemah memberikan bantuan berupa Gaji 13 lagi pada Torang Samu saudara. Bagaimana itu dana bantuan Gaji 13 disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagaimana yang disampaikan lewat video Berikut ini Teman-teman wartawan eh, hari ini saya, saya diminta Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan Bapak Presiden mengenai gaji ke-13 untuk tahun 2020. Seperti diketahui bahwa gaji ke-13 itu sudah dianggarkan di dalam APBN tahun anggaran 2020 dan itu ada di dalam Undang-Undang APBN. <tuh> Namun pelaksanaan Undang-Undang APBN 2020 memang mengalami banyak sekali perubahan diakibatkan karena terjadinya COVID-19 yang mempengaruhi sangat besar terhadap keseluruhan postur APBN terutama di bidang belanja negara, di mana banyak sekali tambahan-tambahan anggaran yang muncul uh, untuk penanganan COVID dan untuk pemberian bantuan sosial serta untuk pemberian ekonomi, sehingga pemerintah akan terus melakukan uh, pengelolaan di dalam APBN agar betul-betul memang fokus bisa menangani COVID dan dampak-dampaknya terhadap sosial maupun ekonomi. Nah, untuk gaji ke-13. Kita mempertimbangkan bahwa pada kuartal ketiga ini yaitu sesudah terjadinya COVID dan kemudian dideklarasikan sebagai pandemik dan kemudian langkah-langkah PSBB yang dilakukan di berbagai daerah membuat keseluruhan perekonomian kita dan kegiatan-kegiatan baik dari sisi Permintaan, konsumsi masyarakat, konsumsi dari ekspansi investasi dari perusahaan semuanya mengalami tekanan yang sangat dalam. Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan untuk gaji ke-13 sama seperti THR bisa dilakukan untuk bisa menjadi bagian dari stimulus ekonomi atau mendukung eh, Kemampuan dari masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama ini dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan juga dalam kondisi di mana covid mungkin meningkatkan beberapa belanja yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan. Sehingga pembayaran gaji ke-13 ini sekarang dilaksanakan sebagai bagian dari stimulus perekonomian kita. Nah, untuk kebijakan uh, gaji dan pensiun ke-13 ini, kami melaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan pada bulan uh, Mei yang lalu, yaitu tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 dan pejabat setingkat mereka. Namun, Gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri yang berada di tidak tidak masuk dalam kategori tadi, pejabat negara, eselon 1, eselon 2, dan pejabat setingkatnya. Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 ini adalah sebesar 285 triliun, rupiah, yang terdiri dari untuk APBN, ASN, untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk ASN Pusat adalah 6,73 triliun rupiah. Sedangkan untuk pensiun ke-13, anggarannya adalah sebesar 7,86 triliun rupiah. Untuk pembayaran ASN daerah melalui APBD adalah sebesar 13,89 triliun rupiah. Sehingga total untuk pembayaran gaji ke-13 ini adalah 28,5 triliun rupiah. Pembayaran gaji ke-13 akan direncanakan dilakukan pada bulan Agustus 2020 dan untuk pelaksanaan ini kita akan segera mengeluarkan uh, revisi dari regulasi-regulasi yang ada. Pemberian gaji ke-13 adalah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 35 2019 tentang perubahan ketiga atas PP19 tahun 2006 tentang pemberian gaji, pensiun, dan tunjangan ke-13 untuk pegawai negeri sipil, prajurit, dan uh, tunjangan uh, da, prajurit TNI dan anggota Polri serta pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan dan PP nomor 38 2019 tentang perubahan atas PP 24 tahun 2017, yaitu tentang pemberian penghasilan ke-13 untuk pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan gaji ke-13 2020 akan, dilalui, akan dilakukan dengan melakukan pengubahan pada kedua PP tersebut, Diakibatkan karena tadi yang menerima untuk tunjangan eh, gaji ke-13 adalah mereka yang di bawah eh, level pejabat negara eselon 1, eselon 2 dan pejabat yang setingkatnya. Untuk pelaksanaan ini kami akan melakukan koordinasi dengan Menpan eh, RB di dalam perubahan PP yang eh, diharapkan bisa selesai dalam waktu eh, 1-2 minggu sehingga pada bulan Agustus kita sudah akan bisa melakukan eh, pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 eh, untuk seluruh ASN TNI Polri dan PN, eh, dan eh, pensiunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman wartawan yang sejak beberapa saat terakhir selalu menanyakan mengenai masalah gaji ke-13. Nanti di dalam pelaksanaannya tentu kita akan terus memonitor terutama tadi peraturan perundang-undangan yaitu perubahan PP35 dan PP38 untuk bisa disegerakan. Dan untuk pelaksanaan di setiap kementerian lembaga maupun di daerah, kita akan monitor uh, mulai pada bulan Agustus nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, Mbak Saudara, ini Toran Sodengar, Ibu Menteri, sendiri yang bilang bahwa gaji 13, yang diperuntukkan untuk PNS dan TNI Polri serta pensiunan PNS dan TNI Polri itu merupakan dana stimulan karena kondisi wabah COVID-19 nah, karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa pembayaran gaji 13 ini diperhitungkan itu pada kuartal ketiga kuartal ketiga itu berarti Juli, Agustus, September Tetapi berdasarkan apa yang disampaikan ibu di menteri Bahwa pembayaran itu untuk gaji 13 ini harus di tanggal 10 bulan Agustus ini Dan seterusnya sampai dengan selesai pembayaran tapi paling tidak di bulan Agustus ini diupayakan sudah selesai pembayaran Karena ini merupakan dana stimulan, dana untuk mensupport, memberi tambahan kekuatan perekonomian BNS itu sendiri maupun keluarganya Khususnya untuk gaji 13 ini memang diperuntukkan untuk anak sekolah, biaya anak sekolah nah, sekarang ini sudah sudah raturan biaya anak-anak semula yang aktif baik yang sekolah SMA maupun SMP dan mungkin SD juga sudah mulai sekolah bahkan yang kuliah juga sudah mulai di semester ini yaitu di bulan Juli dengan demikian dana untuk biaya sekolah anak ini sudah harus ada apa gitu toh yang kita orang harapkan ah ini yang bikin kita orang penasaran khususnya pegawai PNS di Kabupaten Utara tentunya ini kita orang tunggu-tunggu ini sebulan Agustus bahkan kita orang dengar di kabupaten lain ini di daerah lain orang supaya contohnya misalnya di Kabupaten Pulau urat thai ba saudara bilang Dorang punya saudari tanggal 10 sudah dibayarkan oleh Pemda ah, Kabupaten Halmahera Utara ini sampai saat ini kita orang masih penasaran toh masih saudara teman-teman PNS nah, karena itu kemarin mama ipa dengar berita di koran online bahwa uh, gaji 13 itu untuk Kabupaten Halmahera Utara akan dibayarkan nanti di bulan Awal bulan September, ah, ini yang menjadi pertanyaan bagi tuan samua, teman-teman PNS tentunya, toh, bahwa kenapa nanti di bulan September, sementara perintah dari pusat itu kan lewat apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi, diharapkan itu bulan Agustus ini. Contoh seperti Kabupaten Pulau Murtad yang sudah melaksanakan pembayaran, kenapa Kabupaten Almera Utara atau Walut nanti? Di bulan September ini yang menjadi pertanyaan bagi orang semua teman-teman PNS tentunya. Tetapi sudah dijawab oleh Kadis Keuangan keuangan Bapak Mahmud Lasiji bahwa rencana pembayaran gaji 13 untuk PNS Kabupaten Halmahera Utara itu di awal bulan September. Dengan alasan katanya karena per atau peraturan Bupati tentang pelaksanaan pembayaran gaji 13 belum disiapkan atau atau belum siap sehingga masih menunggu itu. Aduh, saudara Pak Dinas Keuangan, Pak Hukum, kalau persoalan ini menurut Mama Ipa ini kan berarti ketidaksiapan dari kabak keuangan maupun kabak hukum selaku pembuat regulasi untuk pembayaran gaji 13 ini. Nah, ini yang perlu torang minta apa, perhatian lebih serius dari kedua pejabat yang berkompeten di dalam hal pembayaran gaji 13 ini nah, tetapi kemudian oleh Pak Kadis eh, keuangan pamutlas siji meralat pembayaran gaji yang tadinya katanya pekan lalu nah, sekarang sudah memasuki pekan yang baru minimal di tanggal 24 ini dan Seterusnya sampai dalam minggu ini Mama Ipa dan teman-teman PNS di Kabupaten Halmaida Utara ini berharap kalau boleh dong selesaikan sudah dong, dong bayar Karena ini memang betul menjadi kebutuhan untuk apa meningkatkan apa ekonomi kebutuhan keluarga PNS khususnya kebutuhan anak sekolah, bayar uang semester, bayar SPP, beli buku, macam-macam e, lah kebutuhan anak-anak sekolah. Karena itu Mama Ipa lewat kesempatan ini berharap kepada Pak Kadis Keuangan maupun Kabupat Hukum agar secepatnya menyelesaikan book ini untuk menjadi kedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji 13 kalau tidak ada bapak-bapak ini maklumlah PNS ini kan dengan serba keterbatasan yang ada apalagi kondisi uh, Indonesia daerah ini juga dalam keadaan yang seperti ini kita nah, maklum mengerti saja toh, itu kan lebih bagus pegawai-pegawai ini rata-rata Kehidupannya sangat-sangat-sangat sulit di saat-saat seperti ini. Serba terbatas. Jadi, kalau berita gembira ini cepat disampaikan, diterima oleh PNS bukan main, sampai hati kesenang sekali. <laughs> Karena gaji 13 ini sangat membantu untuk kebutuhan keluarga PNS nah, Itu yang kita orang perlu sampaikan toh tamang-tamang PNS kepada beliau-beliau ini yang punya kewenangan untuk menyelesaikan atau melaksanakan pembayaran secepatnya. Nah, ini video ini mama Ipa maksudkan untuk ya itu orang baku kasih-kasih ingat, kita orang saling sa, apa baku kasih tahu biar menjadi bahan pengetahuan edukasi bagi kita orang semua. karena itu, Saudara, tamang PNS Lewat video ini Mama IPA minta dorang ikuti terus video-video Mama IPA yang bersifat edukasi maupun hiburan dengan jangan lupa like, comment, subscribe dan ting-ting. Babe -ting. ya.